Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semuanya Semoga baik-baik saja Bertemu lagi dengan saya di channel Ludo Satya Di kesempatan kali ini saya mau membahas Putar-putar si Naruto menjadi Hokage Oke sebelum kita lanjut ke pembahasan Buat kalian yang baru gabung di channel saya Jangan lupa dukung terus channel saya Dengan Kalian tombol subscribe dan like video ini, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa tahu update video-video kami yang baru. Jika kalian mau request video seputar Naruto dan Boruto, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Yuk, kita langsung lanjut saja ke pembahasannya. Kematian Kurama sungguh sangat menyedihkan bagi para pecinta anime Boruto, tentunya karena dengan kematian sang ibu dari kaus ini. Reputasi kekuatan Naruto menjadi tidak sehebat dulu lagi Dan juga itu mempengaruhi reputasi Naruto menjadi Hokage ke -7. Karena saat ini Naruto hanya bisa mengandalkan mode Senin atau mode Sage. Walaupun Naruto dari klan Uzumaki yang cukup memiliki cakra yang banyak Tetapi di serial anime Boruto ini Naruto dihadapkan dengan musuh para dewa Otsutsuki dan para anggota Kara pun kekuatannya sangat berbahaya. Dengan keadaan Naruto yang tanpa kurama pun mungkin sudah bukan taningannya Kita bahas tentang tangan Naruto. Dan selama ini kita tahu bahwa tangan Naruto dibuat dari sel Okaki pertama, yaitu Hashirama Senju. Pada anime Naruto Shippuden, di situ kita diperlihatkan di saat Denso melawan Uchiha Sasuke. Nah, disini Janshu mendapatkan kekuatan yang bisa mengeluarkan elemen kayu dan mendapatkan pola wajah Hashirama Shenju dan pada saat madara Adotensei juga sama dan seketika itu, kekuatan tempur mereka bertambah kuat namun pada anime Bouto kali ini, sepertinya sel Hashirama tidak seistewa dulu Walaupun sempat diperebutkan di Boruto episode sebelumnya yang dicuri oleh anggota Kara untuk kepentingan menanamkan pohon dewa, namun kita lihat sendiri sampai sekarang belum ada tanda-tanda kekuatan baru setelah tangan Naruto diganti dengan tangan buatan yang terbuat dari sel Apa mungkin sang pembuat anime belum memperlihatkan hal ini? Sungguh membuat penasaran para pecinta Naruto Uzumaki. Buat kalian yang mungkin punya jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Seperti itu aja video dari saya, semoga menghibur. Saya undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.